Ternyata, waktu itu masih terkuat. All right. lagana, benar gitu ya pak, benar, bos, itu kurang kumah aja, <laughs> Astaga, kurang hari gawe, pasti kurang kurang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 Thank mm -hmm. you.